lima Statement hebat Jokowi bikin tambang timah Indonesia menjual Indonesia adalah pemain utama pasar timah di dunia Pasalnya Bumi pertiwi dianugerai kandungan timah yang melimpah dan yang terbesar di dunia Indonesia adalah produsen tambang timah terbesar kedua di dunia Pada 2021 jumlah produksi tambang timah Indonesia sebesar 83.000 ton Jumlah ini setara dengan 26 persen total produksi tambang dunia. Sedangkan cadangan timah Indonesia, menurut data USGS, diperkirakan mencapai 800 ribu ton pada 2021. Jumlah ini membuat Bumi Partiwi menempati urutan kedua pemilik cadangan timah terbesar di dunia. ekspor timah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaludin menyatakan, "Perusahaan-perusahaan tambang timah siap apabila Presiden Joko Widodo mau menghentikan ekspor dan melakukan hilirisasi pada komoditas tersebut, di mana timah sendiri menjadi salah satu komoditas tambang yang direncanakan akan di stop ekspor oleh Presiden Jokowi." Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berkali-kali menyebut Timah bakal dilarang ekspor menyusul nikel yang sudah dilarang ekspor sejak 2020 dan bauksit yang mulai dilarang ekspor tahun ini. Bahkan, Kementerian ESDM sendiri sebelumnya menyatakan sampai membentuk tim untuk mengantisipasi kebijakan tersebut. Ridwan pernah mengatakan, kelompok kerja telah dibentuk sejak 6 bulan lalu untuk mengantisipasi kebijakan larangan ekspor Timah. Presiden Jokowi menyebutkan pihaknya masih melakukan perhitungan dan pengkajian yang mendalam soal rencana pelarangan ekspor bahan tambang tersebut. Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan larangan ekspor timah sebentar lagi akan berlaku, bisa tahun ini maupun tahun depan. Respon: Bos timah, seperti yang sudah disebutkan, di mana Presiden Republik Indonesia Jokowi. Kerap kali berucap, akan melarang ekspor komoditas Timah setelah berjalannya pemberlakuan larangan ekspor nikel dan tembaga. Pelarangan ekspor Timah sebagai cara pemerintah meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Meninjau hal tersebut, Direktur Utama PT Timah TBK atau TINS, Ahmad Ardianto mengatakan, hilirisasi merupakan keniscayaan. Upaya ini juga bisa memaksimalkan nilai tambah hingga pembukaan lapangan kerja. Beliau juga menegaskan pelarangan ekspor timah murni menjadi hal yang baik dilakukan selama bisa terserap di dalam negeri. Selain itu, larangan ekspor dan industri hilir harus didorong sesuai dengan karakteristik sektor hulu. Tambang ilegal timah masih berjalan Sebelum diresmikannya penyetopan ekspor timah, Presiden Jokowi terlebih dahulu sudah sempat mengetahui jika sampai saat ini masih juga banyak tambang ilegal ekspor timah berkeliaran, hal tersebut tentu saja menyebabkan proses hilirisasi. Presiden Jokowi mengakui ekspor ilegal atas sejumlah komoditas tambang masih terus terjadi, mulai dari timah, bauksit, hingga batu bara. Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu. Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri menindaknya karena sudah menjadi tugas mereka. Hilirisasi Timah Sementara di tahun lalu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah serius soal rencana hilirisasi Timah. Seiring dengan rencana hilirisasi Timah, Jokowi juga menegaskan kembali soal rencana penyetopan ekspor bahan baku timah ke luar negeri. Namun, Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan menghentikan ekspor bahan baku timah dilakukan. Di saat yang bersamaan, Presiden Jokowi akan mengunjungi pasar, kantor pos, kampung nelayan, smelter milik PT Timah, dan meresmikan pelabuhan Tanjung Ular. Presiden Jokowi menegaskan hilirisasi menjadi kunci untuk membawa Indonesia berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Ia menegaskan jangan berpikir Republik Indonesia bisa menjadi negara maju kalau takut melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah yang ada di tanah air. BCA buka suara. Pemerintah saat ini memang tengah getol melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas termasuk nikel dan bauksit. Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 Jokowi kemudian mengumumkan larangan ekspor bauksit mulai 1 Juni 2023 mendatang Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia TBK BCA, Cahya Setiat Maja mengungkap Larangan ekspor nikel dan bauksit memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri Ia sepakat hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia Tetapi hilirisasi yang dilakukan Jokowi malah mendukung industrialisasi di China.